Halo semuanya, balik lagi bersama gue, hari Gaming Kali ini kita akan Konten sepin-sepin lagi Kali ini kita akan menyepin baju uh, Gentleman by day Dengan menggunakan teknik ancaman Pencet-pencet terus Siapa tahu meningkatkan kehokian kita Bisa lah, dapat sepatu Kemudian baju Nice. masih belum permanen malah dapat rambutnya dan sekarang tinggal celananya begitu dengan teknik pencet-pencet sampai jari patah sepertinya teknik jari patah berhasil guys ya kali ini lanjut ke spinan berikutnya event lucky Well ya namanya ini bandel assassin, assassin ada emote dan Bundle skyler apa ini kotak xm guardian itulah langsung saja kita pencet refresh hadiahnya berubah menjadi crate -nya... apa itu famas evogan ada Skylernya sekarang, gue belum punya Skyler. ada dua loot box dan uh, penggantian nama ya, tiketnya itu, tiket penggantian nama harga 200, berapa itu? 92 langsung saja kita beli tas assassin uh. Red Aquila Bruh. oke langsung kita pakai dapet 80 Nice, 80 Hmm, apa ini ya Refresh dulu Nah, ada Kotak Megalodon Akadrako Akadrako dulu Nanti kita buka Sekalian Lanjut spin lagi 9 Diamond Ini yang kita tunggu-tunggu guys ya 9 Diamond Bundle Assassin Ezio ya Ezio uh, Auditor Ezio uh, Bandel Assassin lanjut kita dapat 70 lanjut dapat 70% ambil Megalodon berikutnya kita Spin dapat 60 dapat 60 kita refresh dulu guys ya tahu dapat yang kita inginkan lagi kotaknya refresh lagi. Nah, ini dia kotak kobra. Langsung saja kita borong-borong semua kotaknya. Free lagi. terakhir di 55%. tarif refresh dulu. Hmm, tidak ada yang menarik rupanya ini. Oke, langsung saja borong yang 67 diamond FF CS. Terakhir di 65% Terakhir di 65% Refresh lagi Oke sepertinya cuma segitu aja Kita coba dulu bandel dari Assassin Ezio ya Dari Assassin Creed 2 Ini bundle yang keren sekali guys ya Lanjut untuk sepinan hari ini Ada charger buster dan juga Frenzy Bunny Uzi tapi pertama-tama kita spin Don't Less Commander dulu. Tanpa ragu kita langsung 10 kali spin, apakah langsung dapet Tuh ada warna ungu. Eh, uh, semua tidak permanen, Olivia, tidak. 10 kali spin lanjut. Dapat ungu lagi, apakah dapet kita? Tidak permanen tidak permanen iku etaklah klaim-klaim dulu langsung 10 kali speed lagi warna ungu dapat ukong radar dapat Steffi 10 kali lagi gas dapat alvaro Bonfire, peta harta, mana ini? Dapat peta harta lagi Ayolah Ayolah, jangan bercanda loh. <laughs> 10 kali sepin, kebanyakan warna ungu Seharusnya dapet ini mau tamu dapat gas lagi sepuluh kali spin kebanyakan ungu tapi tidak dapat karakternya malah dapat siapa itu Ford Olivia lagi gua senang banget serius Nah, langsung dengan teknik ancaman tidak usah ditonton, dipencet langsung dapat begitu. Downless Commander Bundle Bapak Hitler ya. Dengan teknik pencet-pencet itu tidak Dengan teknik ancaman sekali pencet langsung dapat begitu caranya. Oke, okay, sudah dapat. Itu kebanyakan ngabisin tiket. Tiket gue berapa itu ya? 272 masih. Apa lanjut kita ke Weapon Royal? Tanpa ragu, 10 kali spin langsung kita pencet. <laughs> Uzi dapat naik nice sekali Apa ini? Dapat bom, charger, Buster tidak permanen. Sepertinya saudara-saudara. Bagaimana ini Free Fire Indonesia? Tolong berikan kehokian langsung dapat empor begitu. Tidak teknik ancaman tidak berguna lagi sekarang. Udahlah nanti saja kita spin lagi. Salah kita coba uji nya bagaimana itu. Karena kita sudah punya uji guys ya bisa lah. Nah untuk Ngobati rasa borong-borong kita, bisa lah kita borong-borong. Bisa kita borong-borong di FF token pakai ya, biar berasa sultan gitu. Borong-borong pakai FF token, beli aja lah semua untuk koleksi. Terus kita borong-borong semua biar berasa sultan gitu, padahal cuma FF token. Oke jadi itu guys borong-borong kita dengan modal tiket doang. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep respect and stay with me. Sampai jumpa. Apa lagi jadi gitu X lomo Tadi With me?